Pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik kaki kesandung. Lahaulah, walau kuatak, mata melihat seperti buta. Tidak ada daya, tiada. Siksa, tidak sembah yang tidak puasa Di dalam kubur mendapat siksa Duduk goyang yang kusi goyang Beduk subuh hampir siang Bangun dari ibu suruh sembah